USD Swiss franc bullish tetapi berada dalam fase koreksi. Harga USD Swiss franc kembali melakukan fase koreksi dan membuat bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.92140 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.921677. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Februari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.